Apakah Euro-USD akan kembali tertekan? Secara umum, bias harian pergerakan Euro-USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika pergerakan Euro-US ditertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,16103-1,16404 sampai maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga Euro-US dikembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1.15269 Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.16404 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.16891. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212